Oke okay guys, ketemu lagi dengan saya, Mangedik Channel, di... Bentar, bentar, bentar. Kayaknya lebih enak karena begini, ada sesuatu yang berubah nih guys. Karena posisi saya sekarang bukan explore karena saya sekarang stay ada di sini. Jadi karena ada di seperti ini. Oke okay guys, ketemu lagi dengan saya, Dapur Mangedik. Gak enak juga, entar, entar, entar, ulang, ulang, ulang. <laughs> Oke okay guys, ketemu lagi dengan saya, Mangedik Channel, di Dapur Mangedik. Oke, kenapa dibilang dapur? Karena memang saya stay-nya ada di dapur saat ini, guys Biasanya kan ada studio, kan? Studio saya adalah di dapur, guys Keren, kan? Mungkin lain daripada yang lain Saya juga nggak tahu teman-teman yang lain juga menggunakan dapur sebagai fasilitas studio juga, kah? Atau tidak, saya juga kurang tahu Yang jelas, Mangidik menggunakan dapurnya Oke, kita akan sekarang membahas sesuatu tempat Yang dimana tempat ini adalah tempat yang begitu indah Namun juga ada mitosnya Tempat apakah itu? Kita langsung saja Check it out Tempat yang saya maksud ini adalah Pantai Peti Tengget, guys. Seperti apa Pantai Peti Tengget itu? Jadi gini, guys. Sekedar informasi dan sebagai tambahan wawasan kalian aja, bahwa dulunya hanya sebuah hutan angker, guys, di daerah Peti ini. Dan seminyak perlahan tapi pasti mengikuti jejak terkenal yang telah diambil oleh Kuta dan Legian, dimana keramaian perlahan-lahan mulai mengisi wilayah tersebut, dan beberapa tempat yang menarik menawarkan kualitas bintang 5 hotel maksudnya man, ya. di daerah yang dekat dengan seminyak peritengat adalah sebuah pura Berbau magis atau magis, magis atau magis ya. Eh, pokoknya seperti itu ya. Kalian bisa artikan sendirilah maksud saya ya kan, yang dimana puro ini itu terletak di pantai dan eksotis berpasir emas di Banjar Batu Belik, RoboKan, utara-utara Bali. Sejarah tempat ini tidak begitu terkenal seperti yang kita bayangkan, guys, dari cerita-cerita saat ini ya. Kan? Jadi gini, peti memiliki artian dari peti yang sebenarnya, dan tenggat itu berarti angker. Okay, paham ya dari situ main ya Pura ini dibangun pada abad ke-15 Dan sejarah menyebutkan bahwa tempat ini merupakan wilayah alam liar Yang dipenuhi semak dan pohon-pohon besar guys Pada saat itu Pada saat itu Selanjutnya, sejarah pura dimulai ketika pendeta yang bernama Dang Hyang Dwi Jendre Meninggalkan pulau serangan dan tiba di sebuah desa yang sekarang dikenal sebagai kerobokan Tuh sejarah garis besarnya ya guys, seperti itu Dan kemudian, di desa beliau melihat bayangan berukuran raksasa yang bersembunyi di balik semak-semak Nah, ini nih ada-ada magisnya, kenapa dikatakan magis? Karena ada ini ada bahasa sosok manusia besar guys Oke, kemudian beliau menyebut bayangan tersebut adalah Buto Ijo Anak dari Betare, Labuan, Mas Ceti Buto Ijo adalah roh yang diyakini memiliki wajah yang sangat menakutkan Sebelum pendeta tersebut meninggalkan desa Ia memberi Buto Ijo kotak seperti peti Dan memintanya untuk menjaga kotak tersebut Setelah beberapa saat Selama meditasi di Pura Uluwatu, Dang Hyang Dwijendra memiliki pengunjung dari Desa Krobokan datang untuk meminta bantuan. Jadi pada saat itu memang ada yang datang untuk minta bantuan daripada Dang Hyang Dwijendra ya guys ya. Kemudian, orang-orang dari desa mengatakan kepada Dang Hyang Duyendro Tentang tanah di dekat desanya yang sangat misterius Karena, tiap kali seseorang mencoba memasuki tanah tersebut Orang yang bersangkutan akan jatuh sakit guys Tuh, tergatol Sebagai solusinya, kemudian Dang Hyang Duyendro kepada orang tersebut Agar membangun pura dan melakukan persembahan di pura tersebut Jadi, Pura dibangun di daerah tersebut dan ajaibnya berhasil membuat daerah itu menjadi lebih ramah terhadap penduduk guys. Dan pura itu kemudian disebut sebagai Pura Peti Tengah. Nah, udah mulai kebaca ya men ya, udah mulai kebaca ya sejarahnya bagaimana Pura Peti Tengah itu terjadi ya. Tidak ada suasana menyeramkan lagi pada saat itu ketika pura itu berdiri guys, terutama saat ini ketika pura ini dikelilingi oleh villa, hotel, restoran. Saat ini di era modern ini kalau dulu wah serem banget ada butuh ijo di situ, tapi sekarang udah enggak ya. Di depan pura sendiri tempat parkir luas yang dijaga oleh pecalang. Pecalang itu kalau teman-teman yang dari luar Bali masih belum ngerti pecalang, pecalang itu adalah komunitas keamanan lokal khusus yang ada di Pulau Bali ya meni ya. Tempat parkir mobil banyak digunakan oleh pengunjung yang datang ke pantai berpasir putih ini Di depan Puro untuk jogging bagus banget Berjemur keren enak bisa untuk menyehatkan badan guys Atau hanya sekedar melihat-lihat warga desa kerobokan sebagai warga utama dari Puro ini pura ini dibangun sebidang tanah yang lebih tinggi daripada tanah di sekitarnya Jadi posisinya tanah itu ada di atas tanah, yang dimana permukaan itu lebih tinggi daripada di sekitarnya, gitu maksudnya. Dan kemudian, di sebelah barat pura terbentang, pantai peti yang indah karena ombak di pantai peti cenderung tinggi, guys. Jadi, hati-hati juga ya kalau emang kita berkunjung ke sana, karena ombak cenderung tinggi kalau di situ. Oke, okay? banyak cara peselancar yang merasa tertantang untuk menaklukkan gulungan ombak yang ada di pantai ini. Di sini dapat melihat serunya para peselancar, para peselancar nah gitu ya. Para peselancar baik peselancar lokal maupun yang menyatu dengan gulungan ombak. Juga dapat menikmati pantai dengan berenang ataupun bermain air. Lokasi pantainya pun sangat bersih sehingga para wisatawan menjadi lebih nyaman menikmati keindahan pemandangan pantai, guys. Kalau penasaran langsung aja ke situ. Jadi langsung tuni Langsung datang ke Pantai Petitenggot Dan kalian benar-benar menyaksikan secara nyata deh ya. Ada magisnya, ada mitosnya Tetapi ada keindahan di situ Keren banget Di pantai ini kalian juga dapat menikmati keindahan matahari terbenam Yang indah karena posisi memang ada di barat Posisi dimana uh, matahari terbenam guys Pada hari Melasti atau Mekis Pantai ini merupakan tempat untuk melis Bagi warga desa adat kerobokan Padang Sambian serta Dalung Upacara piodalan di Pura Petitenggot ini jatuh pada hari Rabu, Wage wukunya merakih Piyodalan ini datangnya setiap 6 bulan atau 210 hari sekali ya guys ya Menurut perhitungan kalender Bali Nah jadi sedikit banyaknya itulah informasi terkait dengan pantai peti Petitengat ini Yang masih ada hubungannya dengan berdirinya Pura peti Petitengat Yang dimana Pura Petitengat ini pun juga ada mitosnya atau ada ceritanya Atau sejarahnya kenapa Pura ini didirikan karena ada unsur magisnya itu sendiri guys Makanya ada informasi bahwa Pantai Petitengat ini adalah pantai yang angker Betul juga karena melihat dari sejarah di belakang harinya itu guys Tetapi seiring waktu berjalan sampai dengan saat ini Pantai Petitengat adalah menjadi pantai yang begitu sangat indah Begitu sangat dinikmati dan disukai oleh para wisatawan baik yang lokal maupun yang dari luar Bali ya Baik itu yang tingkat nasional maupun yang mancanegara jadi, di sini saya coba memberikan kesimpulan seangker-angkernya tempat itu. Tetapi, ketika kita kunjung ke tempat itu dengan hati yang baik, dengan pemikiran yang baik, dengan ucapan yang baik, tentu sesuatu hal yang bersifat angker tersebut tidak akan pernah mengganggu kita. Justru, angker di situ adalah menjadi daya tarik tersendiri, bahkan kita akan menyatu dengan keangkeran itu dengan sebuah keindahan, khususnya keindahan alam, guys. Jadi, sementara itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Semoga informasi ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan positif, tentunya terkait dengan pantai Peti Tenget. Akhir kata saya itu dengan selalu senang Pak di Magic Channel karena Magic Channel selalu memberikan informasi-informasi yang bermanfaat dan positif tentu untuk kalian terkait dengan dunia horor, dunia mistis. Dan jangan pernah lupa untuk support Magic Channel dengan cara memberikan salah lagi entar. Memberikan like, comment, share dan subscribe. Bye.